Unggahan spesial momen tadi malam Persahabat ya perhatikan Masya Allah sisa semalam <laughs> Jangan tanya gua itu acara apa gua juga Gagak tau persahabat ya Ini repose dari C.I.U.L.I Kata sabododeng and skeleslar Persahabat ya Tentunya kita merasa bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan mudah-mudahan selalu diperlancar Untuk apapun yang dilakukan oleh Idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga, para sahabat, ya, tentunya kita selamat juga sama Kakak Bilar nih, yang sedang di make upin, tetapi sangat fokus banget dengan handphonenya, ya, Masya Allah banget, dan kita selamat juga. Sama ID cardnya Kakak Bilar nih, persahabat ya. Duh, sudah ada fotonya ya, masya Allah banget. <guluh> Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk idola kesayangan sayangan kita. Dan berikutnya juga ada kabar bahagia untuk kita semua, Alhamdulillah. Forecastnya Om Denny Cormierzer ini sudah masuk trending 37. Wow, masya Allah banget, persahabat ya, dengan viewers Satu hari 2,4 juta luar biasa, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Ini tentunya trendingnya di Taiwan, persahabat ya masya allah luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya apapun konten dari idola kita, mudah-mudahan selalu bisa trending. Amin, ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan info dari Bang Aril. Jam lima sore nanti jangan lupa untuk menyaksikan acara Dede Lesti di acara Poles Kepo in Lesti eksklusif di video.com Tayang setiap hari Senin dan hari Kamis persahabat ya Dukung selalu support selalu yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita Wajib kita selalu support untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat juga nih Masya Allah banget ini adalah momen saat ini Kakak Bilar lanjut syuting Persahabat ya kita doakan mudah-mudahan dilancarkan Diberikan kesehatan untuk Kakak Bilar Dan kita lihat banyak sekali emak males lar di lokasi syuting Yang ingin berfoto dengan Kakak Bilar Dan kita salfok banget di video ini Persahabat yang diunggah oleh aku Nitnag yang mana Mas Wawan ini dimarahin oleh emak-emak Leslar Sabat, ya. Perhatikan ya di video ini, ini, nih, apa, ini, ini aku nih, mau foto dari kemarin, hari, Oh, <laughs> cute banget ya Mama emak Leslar Hayalah Mas Wawan, jangan macem-macem Ada tentunya fans te garda terdepan nih dari Leslar Ya nih, para fans emak-emak persabat ya Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Mendukung yang terbaik untuk hidup kita Momen ini diunggah kembali oleh Angke Sabodo dengan sekalian selara ada kalimat caption juga yang dituliskan. Hayolo dimarahin tuh kan sama emak gua. Udah ya Mak, jangan marah lagi. Pan sekarang udah ke bagian foto sama Rizky Pilar. <laughs> Cute banget persahabat ya. Ya doakan yang terbaik, dukung support